Halo sobat semuanya nih Welcome back to my channel ya Kembali lagi di channel gue ya Oke okay, kita bermain lagi Bareng Uus ya Kita main di kakek Zeus lagi Dengan bawa modal 50 ribu aja Dan di sini gue udah langsung spin-spin Aja nih ya bestie ya Gue langsung start di bet 4800 nih Oke okay. Kita langsung spin-spin aja Ya santui-santui manja Ya kan Sambil pemanasan-pemanasan dulu Anjir, kali merah connect langsung Mam-mam, gak tuh ya Oke, okay, kali 100nya connect cuy 16,000 kali 100 Auto 1, juta 600, Oke, okay, langsung hajar aja ya Ceratin dulu, mantep Ya, gasin dulu ya sayang ya Oke okay. Kita main enjoy-enjoy aja, nggak usah yang terlalu terlalu hawa nafsu ya, ya. Oke dan PTW apa kabar kalian hari ini nih ya Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar tentunya ya Oke lanjut-lanjut lagi disini gue dapetin profitnya ya Lumayan banget nih ya bisa dibilang juga jackpot karena gue cuma bawa modal receh 50.000 aja di sini gue langsung tembus tuh hampir 2 juta ya 1,7 lumayan dong lumayan ya buat nambah-nambah uang jajan gue nih ya karena gue juga iseng-iseng aja main receh ya kan siapa tahu beruntung oke okay. dan seperti biasa gue juga sharing ya gue akan berbagi untuk pola-polanya buat kalian ya kan semoga pola-pola gue juga bisa bawa hoki oke jadi ya mudah-mudahan saja hari ini uh, gue bisa bawa pulang cuan yang banyak ya <gifat> ngarep dulu nggak apa-apa ya nggak usah khawatir rezeki nggak kemana ya yang penting kita udah berusaha tapi kalian juga harus ingat ya ini cuman hiburan aja nih ya nggak ada tujuan apapun ya tujuannya pasti cari cuan tambahan tapi Buat kalian, ya, atau buat kita semua, jangan pernah jadikan game ini sebagai pendapatan utama ataupun mata pencarian sehari-hari. Ya, cukup jadikan game ini sebagai hiburan, atau ya, mengisi waktu luang, menghibur diri sendiri. Ya, kan, cari cuan tambahan, it's oke okay, gak masalah. Ya, oke, okay. kita lanjut-lanjut lagi. Oke okay, dan jangan lupa support selalu channel ini ya, support selalu channel ini, jangan lupa di like, komen, share dan di subscribe. Oke, okay? pokoknya biar gue juga makan semangat nih ya, bikin ataupun uh, memberikan info-info nya kepada kalian para slotermania ya. ya, yang membutuhkan info-info gue di sini Anjay <laughs> demi kalian ya kan, tapi ya di sisi gue cuma sharing sharing aja sesuai dengan pengalaman gue ya Basti ya oke okay. cerot dulu pokoknya oh, gaspol-gaspol aja dulu ya oke okay. gue juga mau ngasih tahu nih di sini tentunya gue bermain di situs permen 138 gajah makan permen gacon men ya. Mantul banget Mantul banget Oke ya mudah-mudahan sih Ada tambahan lagi nih ya guys ya Oke Pokoknya gue main di permen 138 Buat temen-temen yang Udah Mampir-mampir ke sini ya yang udah mampir-mampir ke sini Pokoknya buat teman-teman semuanya yang udah mampir di sini support selalu ya di like, comment, share dan di subscribe tentunya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan untuk info-info menarik ya seputar video slot gacor di sini ya eh, mungkin bisa bantu kalian untuk dapetin profit dan buat teman-teman yang mau join di Permen 138 bisa kalian langsung klik link yang ada di pin komentar tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga ya guys ya Oke okay. Oke, okay. Dan gue juga uh, saranin ke kalian sebelum main Cek dulu untuk RTV nya Biar kalian juga bisa dapetin function yang lebih tinggi lagi ya Karena kalau misalkan kita main di RTV tinggi Itu memungkinkan kita untuk bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi ya Oke okay. dan gue rasa cukup untuk hasil yang gue dapatkan kali ini ya Lumayan juga ya kan modal receh 50.000 langsung dapetin 1,8 juta nih. Ya. Dan sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton videonya dari awal sampai habis ya deh ya. Semoga kalian pun juga mendapatkan keberuntungannya. Pokoknya semoga apa yang gue sampaikan dan gue bagikan di sini juga bisa bawa hoki ya buat teman-teman gue semuanya. Oke. Okay? Sekian video ini, gak izin pamit dulu Sampai ketemu lagi di video berikutnya Salam sensasional, salam bedek, salam jackpot Permen 138 Gajah makan permen, gacor Oke, okay, bye